Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan informasi menarik Dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita Di kabar pertama kita awali dengan tentunya vlog Lesti dan Rizky Villa Di channel Youtube-nya Leslar Entertainment Mimpi dari Lesti punya villa di Bali insya Allah tercapai Alhamdulillah persahabat ya Akhirnya apa yang di Impikan oleh seorang Lesti kejora Punya villa di Bali Insya Allah dia segera tercapai Ini diwujudkan langsung juga oleh suami tercintanya Masya Allah terima kasih banyak untuk Papa Bi Yang sudah mewujudkan impian seorang Lesti Masya Allah Mudah-mudahan rumah tangga kalian selalu diberikan kebahagiaan Rukun sakinah mawadah warahmah. Dan Bismillah juga bersahabat Rezeki dan kesenangan kita bisa nular ke kita semuanya dan kita bisa punya villa juga di Bali amin Doakan yang terbaik pokoknya untuk kita semuanya Di momen vlog Leslar Entertainment pun persahabatnya kita dibikin kagum dengan Al-Fatih yang makin hari makin pinter Al-Fatih sudah bisa bilang wow ketika melihat sesuatu yang indah Masya oh, Allah Papa Bilar dan Bunda Lesti sangat bangga dengan Al-Fatih Anak yang tentunya membuat semua orang pun gemes dan kagum Masya Allah nak, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan di momen ini pun, persahabat ya Papa Bilar Klarifikasi menjelaskan tentunya mengenai villa. Alhamdulillah villa ini real ya Punya Papa Bi dan Bunda Lesti kejoran. Villa di Bali sudah dimiliki oleh Papa B dan Bunles Namun untuk kapal perselabatnya itu cuma prank saja Jadi yang tentunya mengira Papa B punya cicilan kapal itu tidak dibenarkan Itu hanya prank ketika ngasih surprise di ulang tahunnya Bunles di Kejora kita sebagai fans doakan yang terbaik buat Leslar dan kita semuanya Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Berikutnya kita juga bersahabat informasi dari L2W Mengenai voting di ajang SCTV Music Award Lima hari lagi vote SCTV Award ditutup penutupan tanggal 8 Mei 2023 pukul 23.59 ini info yang sangat penting untuk kita semuanya jangan lupa dukung penuh buat Lesti di ajang SCTV Awards karena 5 hari lagi vote itu ditutup bersahabat ya semangat, bismillah kita wajib dukung Lesti Mudah-mudahan bisa borong tiga piala penghargaan sekaligus di ajang SCTV Music World 2023. Begitu banyak juga persahabat yang komentar dan tangkapan yang diberi. Salah satunya dari akun Yury Ani 01 mengatakan, dan biasanya ada kategori tambahan, yaitu penyanyi paling khas, dan itu caranya cukup like Instagram, Facebook, Twitter, rekayaku tahun semalam yang seharusnya tidak menang, dan ternyata Aurel dibuat menang. Semangat saja yang mudah-mudahan rezeki dalam kesayangan bisa borong piala penghargaan di ajang tersebut. Berikutnya persahabat disimak juga di storynya Kak Sania Tadi sore persahabatnya sudah mulai live lagi di tiktoknya Papa Bi Pokoknya gaskan mudah-mudahan berkah selalu untuk Leslor Dan semoga persahabatnya jualannya laris manis Karena Leslor yang selalu paling dinantikan oleh warga Konoha Melihat kegesrekan, kekiutan, dan pastinya kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat ya kita lihat di sini. Ini momen yang tentunya membuat kita semuanya pun persahabat ya terheran-heran dengan aksinya BBL. Plek-tipelek banget ya dengan papapnya, dengan gaya makannya kita lihat kali ini. Gaya makan, persahabat ya, ekspresinya pun sama banget. Aduh, akhirnya Bunda Leslie kesampaian juga punya anak kembar nih persahabat ya. Hingga banjir komentar dari para fans diantari persahabat dari Lina Naval 16 Masya Allah, tapi kayaknya BBL lebih mandiri deh daripada BBX XXL BBL lebih suka mamam sendiri BTW ini bayi hampir semua genetik bapaknya diambil sama dia Baik paras maupun gesturnya Ambil sifat-sifat baik papa bunda ya yang kayak ambakan gak usah aja Kemarin papapnya penasaran si El ngambil sifat ambakan dari siapa Lah kayaknya papap lupa ya bang Dulu ada seorang cowok ngambek pura-pura tidur Karena ceweknya telah datang ke rumahnya katanya itu <laughs> Ada juga bersama tanggapan lain dari Endang Sekasida 9 Masya Allah Teringat kata-kata suami Pas masih muda Manja kepada pasangan itu Tandanya seluruh cintanya Hanya untuk suami dan atau istrinya Masya Allah Pokoknya bersahabat ya Kita bahagia ketika melihat momen spesial ini Ini cute banget Semuanya bersahabat ya Mirip sekali Tingkah lucunya Al-Fatih Dengan Papa Bilar Ini luar biasa Kemudian juga bersahabat ya Kita mampir di postingannya Bang John Kali ini Bang John Bersahabatnya mengunggah Potret Ali Syakib Yang hmm. sudah Fix dan resmi menjadi brand ambassador kelima High Five Mas Ali Syakib, ini keren banget persahabat ya kata Bang John. Kita lihat nih kalimat caption yang ditulis oleh Bang John. Selamat bergabung di High sebagai brand ambassador kelima Brother Ali Syakib. Mudah-mudahan ya Papa Yoga bisa menjadi brand ambasadornya High Five. Kita selalu mendoakan yang terbaik Bismillah, mudah-mudahan Leslar Makin maju, makin sukses Dan rezekinya bisa nular ke kita semuanya Kita masih menunggu kabar terbaru Hingga codokan vitamin lainnya Di malam ini jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV Yang akan terus memberikan info-info Menarik kabar terbaru dan terhanyat Dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar ben, Terima kasih